Dan sekarang kita akan melakukan tutorial bermain si siapa Mbak Diao. Siyo, gini, United? Hah? Baliken lorong gelap ki lho. wonge? Tidak, <tabukesso> setan lagi. Saya tanya lagi. Saya tanya Saya Saya dia <San> melihat mereka sekarang marahin, <tuk tangan> nah, nah, ya? pinter lagi di, pinter ini dekat udara di MUI ya ya ada mata lah kaget kunci paham ini ini Nah, Demit mati, boleh. demit mati. Udah, oke. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. dah udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, Sini, kalo lo sama asing rodanya, ntar kami, kunci pas orang, pas orang, pas orang ngejor eh, kayak lo, nggak boleh, nanti kuncinya, iya, nanti lo, kuncinya, nah coba, aku, coba, coba, ronde tai mayu kita melaku di rumah sakit kosong iki lo dadanune itu dia sosok penampakan. Jadi, ya, dia, Jadi dulu di bekas rumah sakit ini terdapat pembantaian. Lihat, <tid> lihat- lihat fenomena cahaya, fenomena cahaya. <tid> <tid> <diasanya. Jangan, Keselunan tid> <namanya. tid> Allah akbar berimu? Berimu Allah, berimu loh. Oh Lakukan karena ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus coba bawa tak orang? Cemane negara weh. Ki ene iki, Maju waerah. eh, kan ora. Oh, -ma medine. A ma ma a ma ma mati Tum -tum. Is, pokok, um, bung medine. <laughs> dimitine, kono. Eh, <laughs> <guk> mentar. <Jomla, guk> <Umoro> ya. <guk> medine Maju Ora kena dari bukan kaget <menangat> ya